Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat ATLM Indonesia Untuk kalian yang ASN Sebelum menonton video Jangan lupa subscribe Like dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Kali ini, saya akan membahas tentang tugas belajar di Poltekes Bandung. D4, jenjang jurusan TLM atau Teknologi Laboratorium Medik, atau yang sering kita sebut dengan jurusan Analis Kesehatan. Kalian tahu tidak, kampus Poltekes jurusan TLM itu di mana sih? Kampus Analis Kesehatan Bandung berada di Jalan Babakan Loa Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama saya Erna Helena. Saya waktu itu melihat di kampus Poltekkes Bandung jurusan Teknologi Laboratorium Medis sebagai peserta tugas belajar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia lulusan tahun 2020 dari Kota Tasikmalaya pekerjaan saya sebagai ASN. Langsung pada alur tugas belajar silakan kalian ketikan. Pada google tubel.bpsdmk.kemkes.go.id Silahkan download surat edaran yang sedang berlaku di tahun itu Kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan coba mendownload Surat edaran nomor 0201 Garis miring 5 Romawi Garis miring 0566 Garis miring 2021 Tentang ketentuan pelaksanaan penerima Calon peserta tugas belajar dalam negeri Bagi sumber daya manusia kesehatan Tahun 2021 gelombang 2 Untuk tahun-tahun selanjutnya Silahkan kalian download surat edaran yang terbaru Tujuannya adalah memberikan pedoman terhadap pelaksanaan recruitment Program tugas belajar SDM, ke SDM kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah Jenis pendidikan tugas belajar Program tugas belajar sumber daya manusia kesehatan dalam negeri tahun 2021 Meliputi program pendidikan vokasi dan akademik Jenjang D4 D4 plus profesi S1 S1 plus profesi atau non-dokter, profesi non-dokter, S2, S2 plus spesialis untuk keperawatan, dan S3 untuk dosen, w, WI, dan peneliti. Ketentuan penyelenggaraan tugas belajar SDM Kesehatan yang pertama menyusun rencana kebutuhan tugas belajar. Rencana kebutuhan tugas belajar SDM Kesehatan disusun dan disahkan oleh masing-masing unit organisasi Pengusul di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan rencana kebutuhan tugas belajar 5 tahun dan dirinci ke dalam kebutuhan tugas belajar tahunan dengan mengacu pada peta jabatan, pola karir, pegawai, direkapitulasi dan divalidasi secara sah oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau unit utama. Rencana kebutuhan harus memuat semua jenis sumber daya manusia kesehatan dalam satu unit kerja. Rencana kebutuhan yang dibuat harus sama dengan rencana kebutuhan yang telah diupload dalam aplikasi sederhana perencanaan kebutuhan oleh masing-masing provinsi atau unit utama. Yang kedua, ketentuan persyaratan calon peserta tugas belajar SDM Kesehatan, ketentuan calon peserta, yang pertama PNS Kementerian Kesehatan kedua PNS tenaga kesehatan yang bertugas di dinas kesehatan provinsi Kabupaten atau kota rumah sakit puskesmas dan jaringan layanan puskesmas tiga masa kerja minimal satu tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS terhitung mulai pendidikan empat setelah penyesuaian ijazah atau gelar terakhir tercantum dalam SK Kepangkatan atau surat pencantuman gelar pendidikan terakhir. Kelima, usia maksimal pada 1 September 2000 tahun ini adalah. Di sini dapat kita lihat untuk SLTA sampai D4 atau S1 plus profesi yaitu 37 tahun. Untuk S1 spesialis. Ke S2 spesialis, 42 tahun, sedangkan untuk peneliti, 47 tahun. 6. Bagi PNS yang menuruti jabatan struktural, bersedia diberhentikan dari jabatan strukturalnya. yang ketujuh Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya. 8. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya bagi peserta yang sudah pernah tugas belajar. Sembilan, tidak pernah mengundurkan diri setelah ditetapkan dalam surat keputusan tugas belajar. 10. Bagi calon peserta yang sudah pernah mengikuti tugas belajar harus telah mengabdikan diri minimal 2N atau N masa kerja pendidikan tugas belajar sebelumnya. Yang ke-11, belum memiliki gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh atau tidak diberikan untuk mendapatkan gelar kedua pada strata yang sama dengan tugas belajar, kecuali untuk profesi 12. Tidak pernah dijatuhi hukuman, disiplin, tingkat sedang atau berat dalam dua tahun 13. Hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas eksekutif kelas karyawan, kelas khusus, pendidikan jarak jauh, kelas yang bukan diselenggarakan perguruan tinggi induk. 14. Peminatan yang diambil halus linier dengan pendidikan sebelumnya atau jabatan saat ini 15 jenis peminatan yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan di puskesmas yang akan melanjutkan jenjang S2 adalah sebagai berikut kesehatan lingkungan, gizi kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, epidemiologi, dan keperawatan komunitas 16 tidak sedang dalam proses pindah ke instansi lain 17 mendaftar secara online melalui http http.tubel.ppstmk.com .camcase.go.id 18 perkulihan dimulai pada semester gasal atau pada tahun ini Dokumen kelengkapan calon peserta dokumen kelengkapan seleksi administrasi Dinas Kesehatan provinsi dijilin sesuai ketentuan dokumen yang berisi sebagai berikut Biodata peserta tugas belajar di print out dari sistem informasi, SK pengangkatan PNS dan SK pangkat terakhir, fotokopi SK pencantuman gelar pendidikan, pendidikan terakhir bagi yang belum tercantum di SK pangkat terakhirnya, fotokopi SK jabatan terakhir, fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai selama 2 tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik fotokopi SK tugas belajar atau surat izin belajar sebelumnya, fotokopi jasa terakhir, bukti akreditasi program study minimal terakreditasi B atau setara sesuai dengan BANPT atau LAMPT cash out dari website BANPT or ID. Dokumen perencanaan kebutuhan tugas belajar STM kalimat tahunan dan tahunan yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja setingkat eselon 2 atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Surat rekomendasi atau izin tertulis dari atasan langsung disetujui oleh pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik dan surat izin dari suami atau istri. Ada di lampiran pas surat penghargaan sebagai tenaga kesehatan teladan nasional bagi yang pernah mendapatkannya. Lebih diprioritaskan, surat pernyataan di atas materai 6.000 diketahui pimpinan unit kerja bersedia melepaskan jabatan struktural bagi yang menduduki jabatan struktural, bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional, bersedia bekerja kembali pada unit kerja pengusul setelah selesai mengikuti pendidikan dengan ketentuan 2N Masa Kerja Tugas Belajar. Tidak akan pindah program studi atau peminatan dan atau institusi pendidikan telah ditetapkan sebagai peserta tugas belajar Surat pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa calon peserta tugas belajar tidak dalam proses pindah atau mutasi kerja Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya tidak sedang menjalani pemeriksaan, dan atau sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang menjala, melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjaringan. Program studi atau peminatan sudah sesuai dengan dokumen rencana kebutuhan tugas belajar. Dokumen kelengkapan hasil seleksi akademik setelah calon peserta dinyatakan lulus administrasi dan lulus akademik. Maka segera untuk melengkapi dokumen sebagai berikut yaitu Surat Keterangan Lulus Seleksi akademik dan Surat Keterangan Aktif Kuliah atau KRS Fotokopian PWP, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Rekomendasi Mengikuti Seleksi Administrasi, Surat Keterangan Bebas Narkoba, minimal Minimaliti, Kajian Pemirsaan Asli dari Rumah Sakit Pemerintah Dokumen Kelengkapan Peserta Dokumen yang harus tipis dikirimkan ke pusat peningkatan mutu STMK setelah tertipis menetapkan surat keputusan tugas belajar. Kelengkapan dokumen persatuan biaya kedatangan atau tiket masuk silahkan dikirimkan. Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional dikirimkan paling lambat 7 bulan setelah berkuliah. Alur penerimaan Melengkapi persyaratan seleksi, lalu mendapar, mendaftar online, mengirimkan berkas seleksi administrasi ke unit utama bagi peserta pusat dan dinas kesehatan bagi peserta daerah. Setelah administrasi unit utama dinkes provinsi, lalu seleksi administrasi di pusat dan kemenkes. Setelah itu seleksi administrasi di institusi, institusi pendidikan tinggi, pengiriman berkas, pengiriman hasil seleksi akademik. Verifikasi hasil seleksi dan penetapan peserta tugas belajar Pembiayaan, pembiayaan program tugas belajar SDMK Kesehatan bersumber pada APBD, APBN Kementerian Kesehatan dialokasikan pada Dipasatuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDMK Peserta yang akan dibiayai adalah peserta yang tercantum dalam SK penetapan bantuan tugas belajar Komponen besaran bantuannya diberikan kepada peserta adalah satu: biaya pendidikan, yaitu ditetapkan sesuai pola tarif yang resmi dari rektor, terdiri dari SPP, dan biaya sumbangan pembangunan. Yang kedua, biaya non-pendidikan ditetapkan sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang terdiri dari biaya hidup, biaya bantuan, referensi, atau buku. Yang ketiga, Biaya bantuan penelitian ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran pusat peningkatan mutu Dan yang keempat, biaya bantuan lainnya terdiri dari biaya kedatangan dan kepulangan Institusi pendidikan Penyelenggara tugas belajar diprioritaskan institusi pendidikan negeri Dengan program studi terakreditasi minimal B atau setara Kembali kepada Poltekes Bandung Jurusan Analis Kesehatan Poltekes Bandung D4 Teknologi Laboratorium Medik adalah terakreditasi A Mata kuliah unggulan D4 Biomolekuler Yaitu adanya lab PCR di Poltekes Bandung Kegiatan-kegiatannya Biasa di hari Jumat kegiatan olahraga kegiatan di dalam kelas di dalam perkuliahan diskusi kelompok penelitian dan praktek di laboratorium PKL atau PBL kegiatan-kegiatan lainnya proposal dan skripsi Alhamdulillah gelas Gelar S.Tr.Kes kini telah diraih. Demikian seputar tugas belajar semoga bermanfaat untuk para pejuang tubal. Untuk ASN daerah atau pusat tetap semangat. Mudah-mudahan ada rejeki kalian seperti saya ya. Kalian dapat beasiswa tugas belajar. Salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.